Halo sobat terbangguna dimanapun berada balik lagi bersama saya Baba Ali kali ini saya akan mereview pemasangan tenda yang tenda ini sudah dibikin lebih kurang dua tahun yang lalu oleh karena terjadi pandemi jadi baru sekarang tendanya akan digunakan bersamaan dengan panggung di video sebelumnya saya sudah mereview penggunaan panggungnya dan ternyata begitu kokoh luar biasa sobat bisa lihat juga videonya dan kali ini saya mereview penggunaan tendanya tenda yang berukuran total luas 96 meter atau 12 kali delapan meter ukurannya nah keunggulan tenda ini eh, memiliki ketinggian bagian tengah itu 4 meter dan di bagian pinggir-pinggirnya 3 meter sehingga eh, ketika terjadi hujan itu air hujan mengalir